Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya pastinya di channel LatBG Belidang Oke kali ini saya akan membawakan tentang Gunung Padang Oke langsung saja di podcast Deddy Korpuser, Misteri Gunung Padang diungkap kembali Misteri Gunung Padang kembali diungkap di acara podcast Deddy Korpuser Pada hari Rabu 24.301 uh, Gunung Padang merupakan situs prasejarah peninggalan kebudayaan megalitikum di Jawa Barat tepatnya di perbatasan Dusun Gunung Padang dan Panggulan Desa Karya Mukti, Kecamatan Jempaka Kabupaten Cianjur Saya tertarik dengan Gunung Padang apakah itu alien tanya Deddy Corbusier Kepada Hari Kurniawan alias Om Hao di kanal YouTube pribadinya kami dari desa Tanah Jawa, pada tahun 2018 kesana Mas Dedy. Kita sampai ke puncaknya, jawab Om Hao. Cuma, cuma satu hal yang kami temukan di situ, ini sesuai dengan apa yang kita lihat sore itu. Waktu kita ada di puncaknya, memang ada kursi gini Mas. Jelas Om Hao sembari menunjuk ke kursi yang dia tempati. Dia menjelaskan, pada saat melihat lurus ke atas secara vertikal, gambar astronomi sangat jelas. Maksudnya di, gimana? Tanya Dedi. Tanya Dedi Corbusier. Jadi tatanan bintang kemudian bentuk awan arah sinar orbit itu bisa kita pantau dari situ, jelas Om Hao. Kalau kita duduk di situ, kita lihat ke atas jadi kayak apa? Kayak lihat Planetarium Timpal Deddy Iya modelnya seperti itu Jadi untuk pengamatan antariksa Menurut saya pengamatan rasi atau bintang Dan macam-macam Berkaitan dengan kejadian Dan fenomena di luar angkasa Tegas Om, ha Om Hao Om Hao menilai tujuan Dibangun Gunung padang itu Yakni untuk alat Navigasi dan pertanian Mengingat Indonesia Merupakan negara agra agraris Sejak zaman leluhur tempo dulu, tapi segunung, segunung padang itu katanya dalam ruangan Bro tanya Dedi. Iya memang ada seperti celah-celah. Kalau saya tangkap juga, oh, jawab Om Hao. Om Hao menegaskan gunung padang merupakan hasil dari tangan manusia, bukan alien. Berarti itu dibuat oleh manusia, jatuh Dedi. Orang lebih tukas Om Hao. Pakar Indonesia membahas situs tersebut dalam acara tahunan Amerikan Geopisijan Union. Atau disingkat dengan aku, dalam pembahasannya ahli menduga struktur piramida itu menyimpan sisa kuil kuno yang tersembunyi selama ribuan tahun di bawah tanah. Struktur piramida yang terletak di puncak Gunung Padang, Jawa Barat itu ditemukan pertama kali pada awal abad ke-19. Temuan awal mengatakan situs arkeologi itu menyimpan barisan pilar batu kuno. Para ahli pun mengatakan bukit miring yang menopang puncak situs dibuat oleh manusia pada masa lalu dan bukan bagian dari lanskap alam berbatu apa yang sebelumnya dilihat sebagai per permukaan bangunan. Bila dilihat ke dalamnya, ini adalah struktur yang sangat besar. Ujar Andang Baktiar, ahli geologi independen dari Indonesia yang mengawasi pengeboran inti dan analisis tanah untuk proyek tersebut, dilansir Lab Science, Senin 17-12-2018. Menurut peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, Dani Hilman, Nata Wijaya, yang terlibat dalam penelitian proyek ini meski struktur yang terkubur menyerupai piramida, bentuknya lain dengan yang dibangun suku bangsa Maya. Piramida miliki suku bangsa Maya cenderung simetris, sementara struktur piramida di situs Gunung Padang memanjang dan ada setengah lingkaran di bagian muka. Ini kuil yang unik, kata Deni, Dani dan timnya menduga pengelit batu besar yang tersembunyi mungkin lebih dibanding yang tampak. Pasalnya beberapa bagian yang muncul di situs arkeologi tidak cocok dengan batu berdiri. Dani mengatakan bentuk bukit yang ganjil juga menonjol dari lanskap. Ini tidak seperti topografi sekitarnya yang banyak terkikis. Daerah ini terlihat. <tuh> Sangat mudah itu, tampak seperti buatan manusia, ujar Dani. Penelitian bawah situs Dani dan timnya menggunakan berbagai teknik untuk mengintip bawah tanah situs. Beberapa metode yang dilakukan adalah survei radar menembus tanah, tomografi sinar X, pencitraan 2D dan 3D, pengeboran inti dan penggalian. Dari cara ini para ahli secara bertahap menemukan beberapa lapisan struktur yang cukup besar. Lapisan struktur terbesar di area seluas sekitar 15 hektar 150.000 ribu meter persegi, dan telah dibangun ribuan tahun lalu dengan lapisan-lapisan yang mewakili periode berbeda. Dalam laporan yang disampaikan pada pertemuan aku para ahli menyatakan bahwa di bagian paling atas ada pilar batuan basal yang membingkai teras dengan susunan kolom batu, membentuk dinding, jalur, dan ruang. Mereka memperkirakan lapisan berusia sekitar 3.000 sampai 5.000 tahun di bawah permukaan itu hingga kedalaman sekitar 3 meter dan lapisan kedua dari kolom batu serupa yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 8.300 tahun. Pada lapisan ketiga memanjang sekitar 15 meter di bawah permukaan dan diperkirakan berusia lebih dari 9.000 tahun mungkin bisa mencapai 28.000 tahun. Survei yang dilakukan Dani dan timnya juga mendeteksi beberapa ruang bawah tanah. Hingga saat ini, bagian puncak situs Gunung Padang masih digunakan masyarakat sebagai tempat suci untuk berdoa dan meditasi. Oke, okay. dan mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan kita wajib bangga tentang uh, Gunung Padang dan kita mempunyai Gunung Padang yang berada di Indonesia. Dan ini adalah kekayaan alam, situs Gunung Padang megalitikum yang sangat luar biasa sekali, yang kontroversi dan masih dalam misteri, dan mengundang para ahli ilmu, para ilmuwan untuk mengungkap sebuah situs Gunung Padang dan sebuah penjelasan.